Oke selamat pagi Sobat Kicau Nah ini kita buat tempat runti baru nih Mantap nih runti di bawah pohon anggur Sambil runti sambil gantang sambil nyemil anggur nih Pas sedang masak-masaknya nih mantap nih Habis gantang anggur selesai semua nih <laughs> Hmm, lumayan nih, ada berapa nih Satu, dua, tiga, empat, lima Lima kali tiga, tiga Eh, lima belas Lima belas sangkar cukup lah nih Gantang di bawah pokok anggur nih Nah, dah masak-masak Mulai masak nih, pasilah nih minggu depan nih Dua minggu lagi nih Sambil ngantang Sambil ngemil Anggur, mantap nih Joss Wah, oh. tuh udah masak tuh Nah yeah, Masak nih Pas ini bawah Atas anggur, bawah gantang burung Wih, hey, jos Mantap Selesai gantang, selesai anggur <laughs> Nah, siapa mau nih, runtir di sini Ayo terunti sama-sama, runti burung gantang burung sambil gantang, gantang anggur juga oleh Nah, udah mulai masak semua nih. Nah. Marco top nih, Jos. Nah, ini yang boleh masak-masak nih, rata udah masak nih. Nah. Sekarangnya boleh makan nih, belum nggak usah nunggu besok dua minggu lagi. Ini udah bisa dimakan nih. Besok gantang nih boleh ini langsung gantang sini nih. Gantang sambil makan anggur, yuk rame-rame. Hmm. Nih ini masak nih. Oh, jos mantap. Nih. wih mantap nih hmm oh mantap hmm Yuk, gantang rame-rame nih Sambil gantang Sambil makan anggur Aja mantap nih Mantap betul nih Gantang yuk Sambil makan anggur hmm Masak masak dah. Hmm, masak nih. Ush, ini Yang paling banyak ya tapi ini nunggu dulu nih, nunggu 2 minggu lagi nih. Uh. Hmm. hmm. Hmm. ini sekarang pun boleh nih, enggak nunggu besok. Nih. 재미ensive berikut itu